membuat animasi melalui stretch sama mengenalkan Lego bus. Nah di sini ada yang udah tahu belum animasi itu apa deh? Nanti kita belajar itu lewat Lego uh, bus. Oke? Okay? Nanti itu ada komponen-komponennya. Nanti ada bisa digapa, kayak gitu Nanti dijelasin semua Lego bus semuanya. Oke? Okay? Uh, nah Kalian duduk. Stretch. Sebelumnya kita uh, mengenal dulu dari roboting. Ya, roboting asal katanya dari apa? Robot, benda yang bergerak, yaitu yang namanya tadi animasi. animasi adalah benda yang bergerak Nah itu animasi adalah dunia kalian yang sering dan senang bermain gaming ya. Nah Setelah pelatihan ini gamingnya, gaming yang bermanfaat yang nanti dihubungkan dengan pembelajaran ya. Apa itu robot? Robot adalah mesin atau alat yang dibuat oleh manusia melalui komputer yang mampu membantu aktivitas manusia itu sendiri Transformer, terus tadi apa lagi? Bentang, Bentang. Power Ranger, itu dunia Bentang. kalian ya. Nah, sekarang ada pembelajaran yang lebih eh, apa namanya mau menambah wawasan menambah kompet kalian tentang robotik, tentang animasi Kemudian Terdapat mainan yang dibuat dengan cara merakit lego menjadi robot. Yang namanya apa? Legobus. Lego ya, Legobus. Apa katanya? Lego. Legobus. Manfaat belajar robotik ini adalah untuk melatih konsentrasi. Berarti apa? Otak. betul. Memperkuat pemahaman. Berarti kita harus lebih teman -teman. tahu paham Ada yang sudah mencoba berlatih tentang Scratch, tentang Scratch belum? Di sini ada tiga, tiga kunci utama untuk berlatih aerobik, uh, terutama lego Bus ya. Satu, konsentrasi, berarti fokus, ya. Apa yang ada di hadapan kita. Kemudian kita harus paham, harus mengerti dulu apa perintah-perintah atau -perintah petunjuk Nanti akan diperlihatkan di, di, di layar, ya. Kemudian. E, melatih kesabaran, jelas kalau tidak sabar nanti bisa berhenti di tengah jalan Nanti seperti apa? Konsentrasinya bagaimana, pemahaman atau pengetian, e, pem, e, nah, pembelajaran karya bagaimana Kemudian kesabarannya juga sampai sebelum mana Oke, ikutnya Lalu apa sih yang harus dibutuhkan oleh kita Tadi kan dia ya betul Tadi kuncinya ada tiga kan Konsentrasi Pemahaman Kesabaran Konsentrasi berarti ada hubungannya dengan apa Otak Siap kita tidak Mengkonsentrasikan otak Kemudian mengontrol untuk menirakan yang nanti menghubungkan Lutut di laptop atau di komputer. Jadi yang yang kita gunakan laptop dan komputer karena di HP agak sulit ya. Nanti untuk apa mengontrol berbagai state, ya, motion dan sebagainya. Lalu makuk akan ke, uh, di dalam makuk ada yang namanya. Lampu indikator, ada yang berwarna apa itu lampu indikatornya? Ada berapa warna lampu indikatornya? Ada, ada berapa warna? Ini pijit, ini pijit, ada berapa warna? Ada warna? Itu mau kubu itu di dalamnya berisi baterai ya? Nah, ada warna apa saja di sana? Ada yang berkedip warna apa? Putih. Putih. Iya. Warna putih berkedip pendek untuk mencari perangkas. Iya. Nanti uh, apa namanya? Mencari sesuatu yang ada di sekitarnya. Itu yang yang fungsi led atau indikator warna putih. Ada yang berkedipnya warna hijau. Ada? Coba dilihat semua. Dilihat semua. Biru. Yuk dipegang semua biar tahu ya tadi penggunaan panca Ini yang namanya mofuk. Ada yang berwarna hijau ada? Tahu oh, tidak? Ada yang hijau berarti biru. Nah itu untuk menghubungkan nanti perangkat. Ya, yang terakhir yang terakhir. Lampu mempunyai fungsi yang berbeda Berbeda. Di sini sudah ada ya penggunaan panca hingga Kemudian peluatan pemang nah, Berikutnya dah Yang kedua yang disebut motor interaktif Yang mana nih yang motor interaktif Nah motor interaktif yang mana Memiliki fungsi yang sama dengan motor interaktif tetapi nanti akan memberikan tambahan <tuh> ya. ada di meja kalian yang namanya interaktif ada nah, nanti ini akan menghubungkan dengan ya, berfungsi sebagai mesin layar terakhir yaitu <tuh> Dengan membuat robot dulu, yaitu melalui yang dinamakan dengan e, aplikasi Scratch. Nah, apa yang disebut dengan Scratch? Scratch itu adalah sebuah aplikasi menggunakan bahasa komputer yang berfungsi untuk membuat game animasi dan kreasi menarik lainnya yang menyenangkan bagi anak-anak, misalnya -anak. permainan menatap bola, puzzle, balap mobil, dan lain-lain. Nah, nanti kalian diharapkan bisa membuat seperti itu. Jangan yang tinggi-tinggi dulu -tinggi lah yang sederhana dulu bagaimana mobil maju, bagaimana kalau mobilnya e, menemukan hambatan Nah itu bisa kalian buat nanti di scrap Setelah mungkin setelah kalian membuat e, menghubungkan antara scrap dengan Lego Boss ya. itu. Nah, inilah tampilan yang ada di dalam e, aplikasi e Sketch ya e, Terdapat beberapa bagian ya Yang pertama, Bapak Basnu, ada yang ditambahkan dengan blok kode Blok kode itu adalah e, yang disediakan untuk membuat suatu game atau animasi ya Nah, gimana kan uji, uji anak, yang di pinggirnya ada enggak? Di pinggir? Di samping kiri Di samping? Ya, nah, ya udah lihat sosial ini, lihat ya. nah, blok kode udah, bos, bos, yang pertama di blok kode itu ada apa? satu panel perpium atau kanvas. kamu kurang ngelukis di mana kanvas ya? kalau kita ngelukis di kertas gambar. sambil dilihat. kertas gambar. Kalo adit nih, sambil ikat ya. Nah di dalam komputernya di dalam kampas nya ya. Sebelah ayah seperti layar putih Nah itu adalah kampas Ayah itu gemar ayah yang terterak ke uh, kucingnya sana. Nah itu ya. adalah kampas ya Nah ya, Ini yang disebut dalam kampas Saya silakan kalian lihat langsung uh, di komputernya Terus saya gunakan kampas, coba bunuh kacan Ayah ada. Ayah ketinggal Jelas, yakin itu ada disebut dengan tanpas ya. Kedua, ada yang dinamakan sprite. Baik sprite bukan sprite minuman ya. Sprite apa? Sprite adalah gambar atau objek yang bisa diprogram atau dijalankan. Sprite ini digunakan agar menjadi interaktif seperti bergerak, memiliki suara, gerakan, tekenas. Ya. Di sana ini ada sprite dan bisa dipilih nanti setelah belajar Ya, ke dalamnya bisa diganti. Kalau di sana ada apa, apa itu kucing, ya. Kucing. Nah, ini ada payes ada beruang, ada buah-buahan, ada kalau lain-lain. Itu yang dinamakan dengan scratch, ya? Eh, sekarang sprint, sprint namanya ya. Jadi karakter mungkin ya. Karakter yang akan kita buat untuk membuat animasinya. Kita memilih apa? Gitu, memilih kucing atau sesuai? terserah kalian lanjut Pak. nah ini selanjutnya yang ada blog script nah ini nah, yang warna street yang street ini itu. nah blog script itu yang ada mau yang ada birah ya ah ada gerakan ada tampilan ada suara oh, nggak bisa ini aja Pak Isi itu yang itu matikan kariado, dan yang Pak Isi matikan nggak bisa gerakan itu nah. yang ada di off kan aja yang Pak Isi Pak Isi ikut sama dari kakak ada. yang kakak Dimas Oh. Ketinggalan ya. Secret ini kalau ada yang tampilannya bahasa Inggris bisa diubah ke dalam bahasa Indonesia. Ada yang bahasa Inggris? Berdua, berdua ikut sih. Ada? Nah, kami kalau kita belum paham begitu <tuk> pada bahasa Inggris boleh kita menggunakan bahasa Indonesia ya, biar lebih jelas. Nanti dibantu sama guru pemandunya, ya. <tuk> <tuk> <tuk> ini ada yang, yang akan belakang nih untuk menggerakkan si karakter tadi yang kita pilih atau untuk menggerakkan si sprit mm -hmm. yang kita mau nah, maju sepuluh Gerakan itu namanya ini motion lewankan, ya. Ada motion ada. Beritahu Ada di gerakannya ya, langkah. Selanjutnya ada tampilan. Tampilan. Cari yang ditampilkan oleh... klik, script, ya script, klik, script, klik. Ya. pinter nah, ya. nanti mau say hello ke, okay, atau dari, kalau gak salah ada dari... itu apa, recording ya pasti ada gak? Oh, ada. ada, ada di rekonding kalau suaranya ini suara pawis atau suara kalian nah bisa di rekonding dulu nanti masukkan si, kan, nanti suara ya, ya klik suara, nah, ya pinter, nah, bisa diklik suara oh, di... ya, suara. ya memberikan efek suara pada script ya pada karakter yang kita pilih terserah mau apa, -apa karakternya. Nah selanjutnya ada di bagian rumahnya pejadian ya yang mengatur script atau model. ini ada tim monitoring dari dinas di pendidikan si kabupaten Cianjur ya. Selamat datang Ibu Ayu. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Yang mana benderanya kita lihat atas mana? Di atas kiri ada bendera dan di karang merah ada eh karang merah ya bendera. Kenapa? Bendera untuk memulai. Sambil diperagakan ya. Ya ando. Nah ini untuk kontrol ya. Kontrol itu mengatur, lah Kalau bahasa kalian, untuk mengatur. mau oh, bagaimana itu speed? Nah, Di sana banyak ada perintah yang akan kalian pilih. Contoh, satu, satu, tunggu satu detik. Jadi satu detik bergerak lagi seperti itu. Atau ulangi atau tunggu sampai atau selamanya. Kalau selamanya berjalan, terus berjalan. Jadi e, tergantung kontrol yang kita pilih mau mana nanti platteknya. Lanjut. Ini apa ada, Tidak. I, bahasa, Tidak. Itu, nah, apa, apa? ada sensor. Ada sensor. Kalau bahasa kalian itu, nah apa-apa ada sensor itu. Sinyal bila menyentuh warna kuning, maka si sprite atau si cuci itu jelas hello. Atau belom, atau belom kanan atau belom kiri nah, itu yang dinamakan ya. dengan sensor ya, dia di sensor nanti kalian tinggal pilih mau yang mana ya nah. ada operator operator berfungsi untuk operasi matematika seperti tambah, kurang, tali, dan bagi dan lainnya itu ada di bagian blok operator yang operator nah Selanjutnya ada yang dilakukan variabel-variabel berfungsi untuk mengatur variabel. Contoh satu, atur variabel saya ke ke mana, ke satu, kedua nanti kita pakai. Terus ada script area. Script area itu, mau sensor, mau gerakan, Terus apa lagi, tadi tahu nanti kita tarik ke blok eksekutif eh, karya ya, tim penyelenggara dan di di tekan mousenya kita di dia di kaki mousenya akan pindah ke sini bukan yang ini pindah ke sini jadi akan ada di sini tapi yang di sini tetap saja nanti maksudnya ini eksekutif karya yang kita perintah kita ketika ketiga pilih disimpan eksekutif karya lanjutkan dari apa yang sebelumnya Yuk lihat ke sekarang depan lalu praktekan. Sudah dibuka sudah. Kemudian cari kode seperti bendera hijau diklik bagian oh. sekarang kalian cari kode ada yang warnanya eh mirip puding. Nah, itu. Sudah praktekkan begak? Iya. Kalau tidak mau boleh kursor juga boleh. Kalian cari eh ketika bendera hijau diklik. bendera hijau. Ada nya klik ya betul. Nah coba drag, Try. tarik, tarik di drag, tarik pegang ke sini tarik ininya di sini, tangan yang kiri di sini nah. nah betul ya. Oke okay. bisa di drag tangan yang kiri pegang yang kursor paling bawah sebelah kiri. Nah. tangan yang kanan kursor yang yang paling atas, ujung atas, sebelah kanan, tarik, ya itu namanya drag, ya Kalau uh, tidak menggunakan mouse Jadi tampilannya seperti ini, sudah tampilan dari sudah ya Kemudian cari kode bergerak 10 hangat kode itu dari kode gerakan, coba Kode gerakan yang ada yang 10, 10. gerakan Gerakan kalau tidak ada gerakan namanya motion Ya, ya. kalau bahasa inggris berarti move, bend, uh, apa hmm. ya. Sebentar, Bu. Ada motion ada cari motion, motion. Nah, motion gerakan. sepuluh nah, 10 langkah cari yang angka 10 di tengahnya. Nah, sip. ini ini ini sudah bisa memandu teman. Adit bisa, Dit? Ya. Ikut yang sini ya. Bendera hijau. Coba lihat ya, di atas ada bendera lambangnya warna hijau. Klik ya. lagi, klik lagi, ya. Klik, klik. klik. Apakah bergerak? Bergerak tidak? Kucingnya bergerak tidak? Bergerak, bergerak, bergerak. tidak? Iya. Ya. Ah berarti sudah sudah satu langkah ya. ya, satu langkah ya. Kenapa mas uh, itu satu langkah sementara di sana dua langkah? ada kontrol ada kontrol ada nah, kontrol drag drag tarik ya satukan dengan yang di bawah biru oke sip drag yang kiri pegang mos yang sebelah kiri yang di bawah nah tangan kiri nah, itu namanya ngedrag nah tekan terus ambil ambil yang kontrol ambil yang kontrol tarik ini pegang kata ibu sebelah kiri, ya. Terus tarik yang ini. Ambil drag ke sini. pulang nah, lagi. Tengah Belum tengah sampai ke drag ke itu. Dia ini dia di di di ya. ya, ya. nah, ke sebelah ya, sini. Angkat ke sebelah sini. Di bawah biru. Nah, klik -klik, klik, uh, nah, begitu. Bantu ya bantu teman Angkat, nah, angkat ke atas. Ya nah, ya. Angkat ke atas dulu semuanya. Yang di drag nah. angkat semuanya ini. Oke okay, sip. Ber Udah jangan dijangan dipindahkan uh, jika tuh ya perhatikan si kucing itu Sudah sampai ujung bagaimana cara mengembalikan si kucingnya kembali ke tanpa mana ke kucing Nah. boleh di drag aja sok drag tangan perang. kiri tangan nah, kiri jari kiri di bawah namanya ngedrag jari kanan di atas yang sebelah kanan ujung ya di hmm. nah. drag ininya disucu ah sok drag kalau di drag ini dia jangan di sentuh-sentuh tapi ditekan Nah itu namanya drag Balikan ke sebelah sini ini pegang tetap di drag ini yang ini ya Nah balikan ke sebelah sini ke kanan Eh ke kiri ke kiri ke kiri ke, ke tempat semula Drag itu di sini Dengarkan ya drag kiri jari di kiri bawah Jari so, di, di kanan atas. Nanti nah, hijau, nah begitu. Ya. Eh, ya. Nanti juga terbiasa tangan ya, ya. Biasanya suka pakai mouse ya. Ah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika kalian membeli warna merah? Berarti filter. Jadi fungsinya pergi warna merah. satu animasi itu seember ocing yang bergerak 10 langkah. Bagaimana cara menyimpannya? Coba kalian lihat di atas ada berkas. Ada berkas ada? Nah, ada berkas teriap. di atas ada nah, tekan, ada berkas berkas, ada. Nah, tekan so, ya, arahkan dulu tersornya. Simpan, simpan ke confident. Simpan. Sampai. Jadi Oke. nanti itu uh, hasil karya kalian, proyek kalian. Ya, nah ada file, dilihat. Ya. Simpan dengan berkas, klik ya di bawah paling bawah simpan. Nah. Beri nama, beri nama, klik di sini, klik di sini, ya. Ini di sini, tuh di sini di sini. Ini, klik beri nama. Bentar, saat beri nama. Beri nama kalian. Contohnya Agung Aditya 3A Nanti kakak yang akan mengeceknya Ya kakak-kakak dari Sekata yang akan mengecek Ya nama nama itu ya Nama, nama sesuai yang didaftar dari Ibu Sudah kalau sudah save Save di bawah klik save Sabil sabit udah Ini dia. Sudah masuk udah Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Oh, pagi nanti ada kalau ada kita buat belum itu biasa pakai itu kali, biasa pakai mouse. ah, nggak nah, apa-apa belajar ngerdah pakai tangan, pakai jari, <tuk> buka komputer terlebih dahulu. kemudian klik berkas, klik. berkas, klik berkas, oh, ya, okay. klik berkas. nah, buka. Buka dari komputer Mode komputer yang tengah ya Klik yang tadi kalian save Yang ada nama kalian tadi mana? Yang tadi kalian mana? Ada yang tadi diberi nama siapa? Tadi diberi nama siapa? Nah, diberi namanya siapa tadi? Fatir nah, Klik yang Fatir Tuh ada kan itu tulisan Fatir yang itu Fatir lihat nggak nama Fatir? Ini nama Fatir bukan? Eh, stop. Nah, awal di sini ibu lihat ada yang tidak konsentrasinya terpusat. Ya, mencari berkas pun di di, di file ada yang masih sulit ya. Konsentrasi ya. Nah, gak apa-apa, sabar memang. Stop, silakan. Seneng kan? Enjoy ya. Open, open, buka berarti open Klik open, open yang di bawah Nah itu buka, oke sip Udah ada, oke okay. Oke, okay, oke, okay, oke okay. Klik oke, okay, udah Klik, nah Nah itu akan menjadi hasil karya kalian Nah untuk menggerakkan Cari kode jika pada cari jika di pinggir pantulkan. Jika di pinggir pantulkan. Jika di pinggir pantulkan. Baca di bawah. Ah, lalu drag, drag angkat ke atas. Dibaca satu satu. Drag pinggir drag pantulkan, pantulkan. Cari di bawah. Cari di bawah. Batu, batu. Ya, ya. Baca. Sepertinya ada. Jika di pinggir, pantulkan. Ada cari di sebelah kiri terus ke bawah. Itu kalau dari bawah, dari sini nyarinya. Sok, bantu, bantu, bantu. Ke bawah. Nah, ini ada. Ke bawah coba itu. Jika di pinggir, patuh karena itu. Sok. Biar dia sendiri bisa nah, drag, drag. Kata ibu tadi, yang satu di kiri, yang satu di kanan atas. Nah, drag, drag. Ini ke ataskan dulu. Ini gak ke atas loh. Ke ataskan dulu simpan ke atas. Ke atas ke sini semua angkat. Angkat, ayo oh, dah, kalau susah di sini aja. Nah, ini angkat. Tinggi, tinggi, tinggi. Yang di pinggir, yang di pinggir mana? Jika di pinggir, untuk karya drag, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat. angkat. Masalah. Ada arah, ada arah. Nah, ya. arah sekarang pindah ke arah. Nah. itu. Tepuk semangat. Nah, sekarang tadi kalian sudah membuat kucingnya bolas balik nah, kita tambah lagi gerakannya tadi kan kakinya kaku ya, coba gerakan lagi kakinya bergerak, bergerak tidak coba tekan gitu ya ditekan nah, berjalan kakinya seperti itu yang uh. saya apa melayangnya nah, aneh nanti kakinya akan melangkah ya yang hari kode dikosensi pada bagian tampilan ada tampilan, cari huruf, nah, dulu jangan dulu apa-apa, jangan dulu ber, cari aja dulu sih. Nah. Ada mana tampilan? Kemudian pilih kostum berikutnya. Ada kostum berikutnya? Ke bawah, ke bawah, discroll, discroll, nah, terus. Nah, ada, ada tampilan warna ungu. Tampilan ada, ada tampilan itu di, di itu jadi drag di drag kan. nah, ada tampilan nah, tarik drag drag ada tampilan tarik drag ke atas tadi. Kata ibu, mana jari yang kiri dengan kanan gunakan? Nah, tarik drag drag drag, drag. tarik pelan-pelan terus ke atas kan? Nah, ke, ke di bawah yang kuning. Yang biru, yang biru, ke bawah yang biru. Terus naikkan, naikkan. Nah, gitu. Ke, ke, ke bawah yang biru, yang biru, yang warna biru. Terus ke atas kan naik, dragkan. Drag, ke atas kan. Nah. Ya, sabar, pakai perasaan ya. Nanti... Coba yang ini coba. Siapa? Temannya Fatih? Apakah sekarang Tuh. lihat dulu lihat dulu kontrol ada cari kontrol ah, tekan kontrol yang yang tombol warna-warna lingkaran itu warna oranye warna oranye ada udah ah, ada kontrol lalu tarik di drag drag drag yang yang warna oranye warna oranye mana warna oranye jingga jingga di bawah nah klik klik warna dulu warna dulu ya warna dulu klik nah. lalu pilih tiga ya nah. dua nah. angkat angkat pelan-pelan So kalau belum biasa terus simpan di bawah yang warna ungu yang tadi yang satu di warna ungu yang ini, cu, di sini. Yang tadi di drag, simpannya di warna ungu. Oren dulu, oren dulu, klik. Oren, warna oren, klik. Saya kasih, kasih ini bimbingan. Bing Mana yang warna oren? Klik warna oren. Nah, terus ambil yang tiga, drag ke sana, angkat pelan-pelan di bawah. Yang warna Ashh ah Jangan kan itu Pelan-pelan Nah gitu Ya Pakai Pakai perasaan Nah jangan tergesa-gesa Karena tadi kuncinya tiga kan Konsentrasi Pemahaman Sama kesabaran ya, Udah sama Udah Coba kucingnya bergerak tidak kakinya? Bergerak tidak klik? Gerakan. Nah, nah, bergerak kakinya bergerak? Dengarkan dulu, dengarkan dulu. warna putih, sprite ganti, Paling bawah lihat. Ya, silakan kalian mau pilih apa? Mau pilih apa? Terserah ya Mau pilih apa? Di sana icon sudah banyak, ya. Ya. So, kalau sudah dipilih, ya silakan klik. So, klik. nah Klik satu, klik satu. Kalau bisa benda, kalau bisa benda, biar nanti gampang. Nah. Suara sudah? Oh kamu belum membeli itu? Ya. Suara? Kembali lagi ke dashboard yang tadi. Nah, kembali. Pilih suara yang warna apa nih sini di sebelah sini di sini. Ya. Suara? Bunyikan itu warna ungu ya? Bunyikan. Ada suara kedengar tidak? Nah itu dia kalau kemudian masuk ke apa suara pilih masukkan suara sampai berapa pak sampai selesai sampai selesai sampai selesai Miao sampai selesai, ada hmm. Miao sampai selesai. Nah, ke bawah drag, oke. Satukan ya, gitu betul. Bisa Miao ini ke bawah, ke bawah, ke bawah ya? Udah. Cepet ya anak-anaknya ya Biar kode bimu nah, Kamu ambilnya balon ikonnya Karena dia diambil apa? Kucing dengan apa? Creep, creep ya. Gajian creep sama. Oh, sama. Itu kan bisa digede sih si objeknya? Deh. Bisa. Diukur relatif perbesar itunya ya. Anak-anak ya? kalau di cepet dikasih materi lewat tutorial di itu ya di YouTube 2-3 hari kemudian mereka memberikan hasil animasi. Iya hmm. iya ya. cepet itu. Jadi tiap hari tuh, busuk besok bawa laptop ya, jadi Irmas setengah jam setelah pulang. selamanya. Click. Selamanya, tidak. Nah, ke atas, ke bawah kan ke bawah. Kan? Ke bawah. Ya, udah siap pilih selamanya coba gerakan pakai bendera ngintar aksi ke oh ke drag itunya ke drag ke yang atasnya bentar bentar itu salah nyipen drag ya oh berarti ganti lagi ke awal akan bersuara ya, hanya saja. tapi Ya, Nah, selesai. kalian sekarang sudah bisa buat animasi. Yang asalnya banyak. banyak gambar saja, kemudian bisa gerak balik ya jadi lebih indah geraknya pakai kaki juga suaranya juga ya bisa lebih mengembangkannya sehingga bisa membuat hal-hal yang lebih menarik lebih berkreasi lagi ya terima kasih atas ya Oke, pastilah pelatihan kami yang empat guru saya, Ibu Imas Lovita, Pak Ois juga Pak Agis selesai sudah mengaplikasikannya, eh, apa maksudnya mengimplementasikannya? Semoga anak-anak bisa mengaplikasikan pembelajaran dan pelatihan hari ini eh, dengan berkreasi membuat animasi yang nantinya bermanfaat untuk bahan ajar. ya, Bagaimana mengasihkan tidak belajarnya? Iya, jadi nanti di, di pelajaran bisa dihubungkan. ya, Ya. Ibu guru nanti akan menyuruh kalian membuat animasi yang ada hubungannya dengan tematik yang ada di kelas ya. Kalian bisa bisa mem, apa memandu memberikan bimbingan bantuan kepada teman yang lain ya Selanjutnya apa Kak Yes? ada harus semuanya dengarkan okay, Kak ya jadi nanti ada harus semuanya kan udah belajar yang namanya scratch sama robotik ya kan nah, nanti adanya semuanya kalau diabsensi sama Kakak nanti misalnya namanya itu udah sama kakak, ada-ada semuanya maju ke depan, terus uh, ada-ada semuanya nanti uh, pilih emoji atau perasaan anda ketika ada udah selesai belajar specs entah itu kayak pusing, ataupun biasa aja cukup menyenangkan, menyenangkan dan sangat menyenangkan. nanti kakak tahu di sini emojinya satu-satu, terus nanti ada di semuanya pilih ditepin aja kayak gini misalkan ada kuliah lagi ini dan ini satu aja oke nah nanti itu kak udah dibagi sama kakak kak. nanti ada semuanya bakal dapat snack masing-masing dari kakak jadi jangan tahu kenapa tapi kalau dapat snack jangan dulu kura tubuh dulu di luar. nanti yeah. kenapa soalnya kita bakal ada foto-foto dulu sama bapak dulu semuanya semuanya oke yeah. ya nanti kadang-kadang dimana nanti ada adek dipanggil terus ada adek di sini apa ini emoji apindo terus kasih emoji nanti kakak dengarkan kasih, dulu dengarkan dulu ade, terus ada pas sudah ada snack jangan dulu puk. pulang tugasnya nanti apa kalau dipanggil memilih emoji tahu emoji emotikon ya emotikon yang kalian bisa lihat di tidak, mana, di mana, di mana, di mana, nah mana, di mana, di mana, di mana, di mana, kalian Pilih di mana, di mana, di mana, di mana, di yang di mana, di mana, di mana, di mana, di mana, di mana, di mana, di eh di absen sama-sama absen ya gajia 3D gajia kelas 3D coba oh, kedia. Kedia. Kedia. pilih pilih yang mana? ekor cemberut mana? Dari sini ke atas kan. baca berarti menyenangkan so, oke okay. simple Kak. Kak. Ka, ka. Iya. bilang apa dia iya, bilang apa uh, nah kelas 3 ke depan naik ke depan asik Naira, beri support dia tepuk tangannya nahira menyenangkan uh, bela, hey. media disebutkan ya dikatakan ah, so, ah. Ini, Anak okay. kelas 3D 3D langsung. Nah, so. Ditinya so, bagaimana ditinya so? Nah, so. Sana. tuh, kabel ulia. Ya. Ah, katakan. Alhamdulillah. Tanda Agnes, Pak Is. Pak Is. Kadir. Pak Is, Kadir. Pak Is, Tuh. Ah. Ya. awas hati-hati lihatnya ke bawah kabel Kampu ya jalannya. Kemudian saat ya, yang lantang ya mengucapkannya ya. Oke. Sabil kelas 3B. Iya Sabil. sabil. Soal kemana Sabil? Des ke sini Tuh, Sabil. Yo. Katakan dengan jelas. Iya. Oke. Oh, yeah. Terus Nauvau kelas 3B. Nantang soal kemana? Oh, so, kalau itu baku tiap mau tinggal ya, ya. <laughs> di Dibuka dulu sebentar. Iya, nah, yang lantang lalu. coba laki-laki, ya, laki-laki semangatnya mana, ya? Kalau menyenangkan berarti ekspresinya juga gembira, ya. Oke. Oke. Amara Dewi kelas 3 Amara, de Amara. ada di belakang kak. Uh, ekspresinya. Oke. Nah, oh, Kalita kelas 3C. Kalita di Kalita, yes. Tari -tari. Nana, mana? Oh, mana? Mana? Menyenangkan. Iya. Ya, ya, ya, ya, Terus Saqiya kelas 3C. Salki. Salkia. Ada Saqiya? Oh. oh mana? Oh, ya, yeah. Kalau yang masih bingung Gak apa-apa ambil emoticon bingung ya Karena memang tadi ketika latihan Kalian mengalami kesulitan <susuk> <Susuk> Tenang nah. <susuk> <Susuk> yang bingung tetap akan mendapatkan Pembagian <Susuk> <Susuk> Semua, Semua dapat Oke okay. Iya Oh, Patir, kalau memang kan, mak mau bingung kan, kamu ambil sesuai kemampuan kamu ya. Terus, ya? Paham okay. A kelas 3D, paham. Lihat, Paham A kelas 3D. Selamat menyenangkan. Asik, nah seperti itu ekspresinya. Alpharo kelas 3C, Alpharo. Buka dulu sebentar maskernya Alpharo. Aku Asik, nah, sangat menyenangkan. Nabawi nah, ya, ya. oh, Oke, sip. tuh yang lantang baru dua. Dalisa ya, C. Ya itu seperti Dalisa, seperti Farhan, oh, Nabawi Paris, kelas 3A. <guluh> oh, Semangat ya kalau menyenangkan kelas b itu <guluh> diajar guru pasien Iya, ya. menyenangkan Ibu guru juga, iya. Reward-nya bagus ini ya, spesial. Geral. Geral. Iya. Sangat menyenangkan. Iya. kelas 3 Oke. Sangat menyenangkan. Oke, sip terakhir naswa kelas 3a. terima kasih. jadi nanti uh, ada-ada mungkin bisa tunggu dulu di. ruangan. Ya. nanti tunggu dulu bapak ibu semuanya mau oh, ada sesuatu di sini dan nanti kalau udah kita foto-foto bareng di mungkin lapangan bisa oke okay? kita <tik> akan kita, kita sekolah dan kemudian akan kita mau. Maya tambah zaman sekarang kan sudah sangat yang luar biasa. Ah, kasihan lah